Sobat Bediru dan para pencinta Serapan angin di seluruh Indonesia Salam Bediru, berjumpa lagi bersama saya Pastinya hanya DJ IFO Kediri Jawa Timur Oke sahabat Bediru, dimanapun kalian berada semoga saya selalu ya sahabat bediler dan kali ini saya akan mengulas senapan angin double power yaitu ada senapan angin PCP Fusion double tabung 2560 dengan popor style ranting kering plus magazine dan juga manometer ya sahabat bediler, nah di depan saya ini sudah ada dua jenis senapan angin double power yaitu ada yang bermagazin dan juga ada yang tidak bermagazin ya sahabat bediler nah daripada kalian penasaran oke yuk langsung saja kita lanjutkan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 untuk senapan PCP yang double tabung Magazin ya sahabat bediler Nah jadi seperti ini untuk tampilan Senapan angin double power Bermagazin ya sahabat bediler Nah jadi untuk panjang laras Dari senapan angin ini memiliki Panjang laras 60 cm Yang di dalam larasnya terdapat 9 alur ya sahabat bediler Kemudian untuk keunggulan Dari senapan angin ini memiliki Double tabung ataupun dua tabung yaitu Uh, pastinya untuk uji powernya pun lebih kuat dan lebih besar dibandingkan dengan senapan angin PCP yang single tabung ya sahabat bediler Dan tentunya untuk double tabung ini pun juga mampu menampung tekanan angin yang luar biasa Banyak juga yaitu bisa mencapai tekanan angin di angka 2.500 sampai dengan di angka maksimalnya 3.000 PSI ya sahabat bediler nah kemudian untuk uji power dari senapan double power ini pun juga luar biasa mantap dan jauh lebih kuat dibandingkan dengan senapan angin yang lainnya karena untuk uji powernya bisa tembus 1100 fps ya sahabat berdealer nah apalagi untuk senapan angin ini pun juga sudah dilengkapi dengan magazin jadi untuk magazinnya ini berisi 14 ya sahabat berdealer jadi sahabat berdealer tidak perlu lagi repot-repot mengisi mimis secara satu per satu ketika saat berburu ya nah jadi lebih simple dan lebih memudahkan sahabat bedila dalam memasukkan mimis yang akan digunakan untuk berburu. Nah, oke langsung saja kita lanjut ke bagian varian popornya. Jadi untuk varian popor dari senapan angin ini yaitu style ranting kering ya sahabat pediler. Nah, jadi untuk senapan PCP ini pun sangat cocok sekali ataupun sangat direkomendasikan untuk berburu di medan outdoor karena memiliki varian popor bercorak style ranting kering dengan perpaduan warna oranye dan juga warna abu ya sahabat Bediler. Jadi, ketika senapan angin ini kita gunakan untuk berburu di medan outdoor, maka kita akan terlihat lebih menyatu dengan alam sekitarnya, sehingga buruan hewan yang akan kita bidik tidak akan kabur ataupun kaget ketika kita saat berburu, ya sahabat Bediler. Nah lanjut ke bagian grendel senapan angin ini yaitu memiliki sistem putar tarik hingga 5 tarikan ya sahabat bediler Jadi ini sekali tarikan pun juga sudah luar biasa mantap apalagi ditambah dengan 5 tarikan pastinya untuk uji powernya pun juga luar biasa mantap kuat dan juga keren ya sahabat bediler Oke kita lanjut ke bagian visir ataupun bidikan manual dari senapan angin ini. Jadi untuk senapan ini sudah dilengkapi dengan dua visir yang terletak di bagian ujung laras dan juga di depan chamber ya sahabat dealer. Nah visir ini pun juga bisa disetting sesuai kebutuhan sahabat dealer dengan jarak akuratnya pun bisa mencapai 20 sampai dengan 30 meter ya sahabat dealer oke yang terakhir untuk harga dari senapan ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau yaitu dibanderol dengan harga 2 rp rupiah sahabat beda sudah mendapatkan senapan angin PCP Big Game bermagazin ya sahabat bediler oke yuk langsung saja kali ini kita akan lanjut ke senapan angin PCP yang tanpa magazin ya sahabat bediler nah jadi untuk yang tanpa magazinnya nanti tidak akan saya ulas spesifikasinya dan spesifikasinya pun sebenarnya juga sama dengan yang sebelumnya itu yang bermagazin cuman e, pembedanya itu hanya terletak pada bagian chamber senapan anginnya ya sahabat bediler, nah kalau yang ini tanpa magazin, jadi untuk harganya sendiri pun pastinya lebih murah dibandingkan dengan senapan angin PCP yang bermagazin nah kalau yang saya bawa ini dibanderol dengan harga Rp2.125.000 sahabat bediler juga sudah mendapatkan Senapan angin PCP Big Game dengan uji power dan uji akurasi yang luar biasa mantap dan tentunya sangat akurat ya sahabat bediler. Nah jadi meskipun ini tanpa magazin untuk uji powernya pun tidak perlu diragukan lagi karena untuk spesifikasinya pun juga sama seperti yang bermagasin, ya sahabat dealer. Oke sahabat bedirer mungkin itu saja untuk ulasan dari senapan PCP Double Power yang lagi ready stock di Jaya Rival dengan harga mulai dari Rp 2 jutaan aja ya Nah mungkin dari kedua senapan angin ini bisa menjadi referensi bagi sahabat bedirer yang sedang mencari senapan angin terbaik dengan kualitas super premium Nah dan bagi kalian yang berminat membeli senapan angin ini bisa langsung order sekarang juga di admin jaya airifal ataupun kalian ingin tahu harga full set dari senapan angin ini juga bisa langsung order sekarang juga ataupun klik di link kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat bediler oke sahabat bediler, semoga informasi yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu bagi sahabat bediler yang sedang mencari senapan dengan kualitas terbaik dan untuk